Warga Desa Bumi Ratu, Kelurahan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Lampung Resah, terkabar dua harimau masuk kebun warga. Informasi kedatangan dua binatang liar tersebut tersebar cepat antar warga sejak tanggal 18 September 2022. Dua harimau yang dikabarkan masuk kebun singkong warga pada Ahad lalu belum juga tertangkap. Akibatnya, warga yang mau ke kebun maupun beraktivitas di dalam desa menjadi ketakutan, khawatir diterkam harimau. Menurut warga desa Bumi Ratu, kehadiran dua harimau tersebut diketahui dari warga yang biasa bermalam di gubuk kebun singkong tersebut. Warga yang diketahui bernama Ahmad tersebut bermalam di gubuk mendengar suara aneh menggaruk-garuk tanah. Warga yang melihat tadi langsung lari mengabari warga lainnya. Dia mengatakan warga tersebut melihat dua harimau di kebunnya. Setelah warga datang, harimau tersebut lari ke kebun warga lainnya dan kebun sawit. Kejadian ini menimbulkan keresahan warga desa setempat karena keberadaan dua harimau tersebut tidak diketahui lagi. Dalam pertemuannya dengan muspida setempat, Kapolsek Sungkai Selatan Kompol Mulyadi membenarkan kejadian tersebut. Menurut Mulyadi, kedatangan dua harimau seperti dilaporkan warga, membuat warga desa resah dan ketakutan untuk keluar rumah maupun beraktivitas di desa. Jamat Sungkai Selatan menyatakan laporan warga terkait dengan adanya dua harimau di kebun singkong milik salah satu warga di Dusun 5 Desa Bumi Ratu tersebut telah membuat warga resah dan khawatir beraktivitas di desa maupun di kebun warga. Hingga Rabu ini, dua harimau yang dilihat warga tersebut belum juga tertangkap dan belum diketahui keberadaannya. Belum ada keterangan resmi dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Lampung Bengkulu terkait adanya satwa liar masuk kebun warga. Teror Sang Raja Hutan ini masih belum berakhir dan masih terus berlanjut. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Usai ditemukannya jejak harimau Sumatera atau panthera tigris sumatrae di perkebunan warga Kampar Hulu, pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Riau memasang kamera jebak atau kamera trap di sekitar lokasi temuan. PLH Kepala BBKSDA Riau di Pekanbaru menyebutkan pihaknya terus memonitor terkait keberadaan harimau yang kemungkinan masih berada di sekitar lokasi. Berdasarkan hasil tinjauan tim di lapangan. PLH Kepala BBKS SD Riau menyebutkan, jejak kaki tersebut menunjukkan satwa loreng itu telah berada di usia yang cukup dewasa. Ia mengatakan di lokasi yang sama sudah dua kali ada temuan jejak harimau. Kami pastikan itu satu individu harimau yang sama, umurnya juga sudah dewasa. Walaupun jejaknya ditemukan di perkebunan, lokasi temuan tersebut cukup dekat dengan permukiman masyarakat. Selain itu ditemukan pula bangkai seekor monyet yang telah terjabik yang diduga dimangsa harimau tersebut. Pihaknya juga melakukan sosialisasi dan menghimbau masyarakat setempat untuk tetap berhati-hati dan waspada saat melakukan aktivitas harian, terutama di sekitar hutan. Bila masyarakat menemukan jejak lain dari satwa tersebut, harap segera laporkan agar kami segera berupaya untuk memberikan rasa aman masyarakat, pungkasnya.